Dolar New Zealand, USD Bullish, tunggu kemunculan sinyal valid. Bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat kembali berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga Dolar New Zealand, USD sedang terkoreksi dengan tertahan di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.63518 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.63313. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212